Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora masuk di urutan nomor keenam Dengan lagu Sekali Suh Hidup Masya Allah Bunda Lesti masuk top 50 dangdut bulan Oktober Kita patut bangga dukungan benar-benar luar biasa dari orang-orang yang tulus mencintai dan mensupport karya-karya Lesti Kejora Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora pun bisa memborong piala penghargaan di ajang IMA 2022 Bismillah, semangat terus untuk warga Konoha voting Bunda Lesti Kejora. Kita simak juga persahabat di gambar selanjutnya Di unggahan Bunda Lesti 5 jam yang lalu menginformasikan persahabat ya Ini penggalangan dana atau donasi untuk korban gempa bumi di Cianjur Persahabat perhatikan ya. informasi dari Bunda Lesti Kejora. Alhamdulillah Masya Allah Belum 24 jam Udah terkumpul lebih dari 100 juta Makasih banyak Buat semua yang udah ikutan donasi Dan mendoakan saudara kita Di Cianjur Yuk kita donasi lagi Biar makin banyak yang terbantu Klik link di bawah ya Itu informasi langsung dari Bunda Wasti Masya Allah Belum 24 jam Sudah terkumpul Dana 100 juta lebih Luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan kita kompak Kita solid untuk menebar kebaikan Dan membantu Saudara-saudara kita yang Benar-benar sangat membutuhkan Persahabat Kemudian juga kita simak Cidukan vitamin di Bali Persahabat ya Masya Allah Papa B ganteng banget katanya Tuh, Yang sudah menyaksikan secara langsung Aslinya ganteng bosku Aduh Masya Allah Emang ganteng banget sih ya <gantung> Papa Bnya Abang L emang ganteng Luar biasa Kita lihat juga persahabat ya Banyak tanggapan komentar, banyak respon Yang diberikan Di antaranya tadi akun ketut.suarniti Mengatakan, tadi aku baca di postingan Siapa gitu, aku lupa Jangan terlalu memuji Bilar, katanya. Nanti dia lupa diri. Memang aslinya ganteng. Gimana dong? Masa kita bilang jelek? Bohong dong. <gifat> Adegan aja nih, persahabat ya. Masa ganteng bilang jelek? Mudah-mudahan Leslar selalu bahagia. Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian disimak juga diunggah nih guysnya Kasania, persahabat ya. Malam hari ini lagi dinner. Wow, sepertinya persahabatnya lagi pada dinner malam hari ini. Masya Allah, benar-benar mudah saya selalu apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan, selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran. Untuk berikutnya ya persahabat, perhatikan juga, cidukan waktu di Bandung ya, Masya Allah. Selalu bersama, selalu berdua, kita happy banget. Melihat kebersamaan antara Lesti dan Rizky Bilar Ini mah kebahagiaan banget untuk warga Konoha Jangan tentunya patah semangat persahabat Terus mensupport idola kesayangan Mudah-mudahan Lestlar jodoh til jana Allah Amin Kemudian kita simak juga ya di akun TikToknya Bunda Lesti baru saja mengunggah video persahabat kalian harus nonton video ini maaf di sini aku gak kuat nontonnya karena nyentuh banget kata bunda lesti kecil di sini sedikit cerita juga bunda lesti persahabat ya tentunya bisa ingin mendidik anak PBL persahabat ya ingin menjadi tentunya seorang ibu yang bisa mengajar mendidik persahabat ya dan selalu menjadi contoh baik untuk BBL Dan mudah-mudahan BBL menjadi kebanggaan Menjadi orang baik Menjadi anak yang soleh Seperti yang diinginkan oleh kedua orang tuanya Hanya doa terbaik selalu kita berikan Selalu kita panjatkan untuk idola kesayangan kita Mudah-mudahan sahabat kita juga mendapatkan kebahagiaan dan kabar terbaru Berikutnya malam hari ini dari Leslar Tetap stay tune di channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Bila. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.